Suaranya, hai guys, selamat pagi, lagi sambil unyuc-unyuc, lama tak jumpa. Um, ya, yeah, mungkin akhirnya <gifandal> Juliet, namaku ya kakak bukan Juliet. Halo kevial, halo ke deri, halo ke babat, halo Iduri, dua, halo Domi, halo Kak Edo. Selamat bosnya, selamat kaya, hai, halo Kak Jack, halo halo Hushin. Seperti biasa, yang mau ikut laporan ma langsung join ke grup aja ini gimana mana grupnya? Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, Gue Yang mau ikut laporan ma langsung join ke grup aja ya guys, Di grupnya ada di sini ya. Grupnya ganti lagi nih Vioni Masalah ya, bedakan, bedakan jadi ya, ganti lagi Ganti lagi, ganti lagi Sape ya, si Tapi ya, memang begitu Gimana dong Begini kelihatan ya Degini Kelihatan ya Begini kelihatan ya. gak? Mm -hmm. Alhamdulillah, malam, kasih setia Berangan, Kak Iya, Kak Apa kabar, bayi? baru online eh eh takarus lundi mau oh, ngomong apa kabar baiknya kau main kau main kabar sehat ajak aja nggak apa-apa mainnya dong kak pakai emblem tank gold tank endur request request minimal pakai bintang yang say kalau itu kamu coba inialis sendiri aja ya pakai mia build tank aku masih pakai aku genyumie oke okay, login aja ya udah berteman belum gabruk di follow aja dulu akunnya sama akun ini ya nih ID nya di sini nih ID akunnya di sebelah nih gabruk nih udah lo apa halal ke aman walaikumsalam katomi sayang halal Kalimantan Barita Utara halo ke Anto lagi nih video halal kebobel gendang kan review skinnya skin apa tuh lagi yang oh my god. Kok nah, di follow dulu, siapa gabruk terus nanti akan cc Ada skin Loyi, skiny Sunsyn, terus sama skin apa lagi? Nah, nah kemarin aku udah Loyi aku udah spin tapi belum jadi pipi-piu. lu mau seminggu berapa nih? 10 jam. Ceritanya di mana? Di Cirkot banget gajah cari nama aku kak Agung DX mending kakaknya langsung jodohin aja ke grup ya kak ya. kalau cari cari agak sulit oh, kalau ada bintaro hai bintaro mau gimana iya dan cung ganti aku ganti aku dan aku karena oh, pada join room ke grup guys berapa dihapus-hapusin ya aku tadinya penuh grupnya mungkin ada yang 10 hari nggak login, 7 hari 3 hari kayak Gil selalu saudara hai hai aku Sunhira. ya gas kan join aja ke grup yang kemarin udah join ke grup yang sebelumnya itu tinggal keluar aja ya join baru ya ke grup yang ini ke grup yang baru soalnya beda akun beda grup ya ganti-ganti kayak gitu Transformers kah? Transformers yang apa? udah lewat manis Transformers mah udah semua peo-peo Halo Muka Tomi, Halo Kak Rizky Terima kasih kan Prakkoso 75 starnya Mwah. Halo Muka Cantik, Halo Muka Putra, Hai Sayang, Hai ganteng. Halo Keka, Halo Antara foto. Bapak-apak kan kak nih so ketujuan tujuan ke grup kak aku uh, ini dulu si loh. biasanya mesti ke si -repress, repress nih main sama berendong aduh duduk mau join aja kak mau sama berendong mau sama kakek mau sama siapa aja join aja ke grup kak kalau bisa masuk ya masuk kalau nggak bisa ya udah nanti lagi hmm, siapa tuh mana si perinya walaikumsalam Wa kak Genzi yang follow follow hanya untuk supporter ya kak ya Halo ke awal langsung berapa hampir jam 10 pagi <guluh> 10 jam kenapa memberi <tuk> you face join ke grup kau fe bersama siapapun yang ada di sini join ke grup ya nih di grupnya di atas baik tadi aku untuk supporter ya kau kemana aja enggak live hubungan member sama kau tinggal join ke grup aja ayo kemarin aku live tapi bukan aku yang live Follow aja dulu, udah main duluan oke Follow akun ini siapa? Kak Genzi Yang kemarin itu di Unfold aja ya, Kak Genzi Soalnya film mainnya beda-beda aku nih Apa ya akun pribadi, nunggu orang-orang yang biasa mabar Soalnya kalau bukan sama orang yang biasa mabar sama aku, Agak ribet Agak horror Ini ada yang cantik sama Vio Maybe it's aha. Uh -huh. Ini kenapa? Jangan pakai magic dulu lah Pusulnya pagi kak Eh ya ilah meeting semua cok Magic semua cok <laughs> Gimana dong? Kalau oh, meeting mah udah pakai akun apa aja oh, Oke okay, kak, siap Soalnya akun V itu akun apa ya Akun lama Akun server, server lama jadi ketemunya juga udah pro-pro player, sekelas-sekelas joki, kayak gitu. Baru episode baru main lagi pas season awal, kayak. Jadi kalau pakai akun fair tuh aku kalau pro-pro tuh agak jangan gitu. Ini mitik semua kali ya yang joinnya ini, ini lagi ini lagi ini lagi ini lagi sampai mau nih aku nunggunya. Mohalilah. Oh my god ya. Yeah halo mami halo Saya sering pagi nih kau, oh, makasih kak wan, berdoa salam amin. kalau ide aku nih follow back ya, antar gue bantu share banyak banyak enggak kak. follow follow follow. Follow, back, follow back follow back itu hanya untuk supporter kak. kalau main aku join join ke grup aja ya. misal follow nggak, allah oh, bersay. halo papi, Diki kalau epic aja, justru kita nyarinya Epic legend loh. Kalo baru mitik kok, kalo baru mitik-mitik udah pake aking gue dah lama oh, banget Oh my god Aku sudah bad mood sendiri menunggunya Ah oke, okay, halo juga Mending kalau masih epic lebih baik turun aja pasti dikit tapi siapa. Lu setau lu Tuh yang ada mitik-mitik dong -mitik, no, yang gue kikin I don't know sih kak hadirat hai hai ajar ya yes, skin empret tadi aku mau give valor vio yang ini loh yang empire empire itu lo empret banyak nganggur banget tuh enggak dipakai kan jadi aku give ke akun vio mana gua cocok aku aku aku see see see nih aku give ini empret enggak apa-apa ya nganggur banget ini ya ampun haaah ha, pelembang ini ikut api troll, mana ada yang nge troll Beb? Aida kakak, akun fb baru ya kak, akun fb baru ya kak Hah? akun fb aku gak pernah di-share ke publik, say yang mana mi, ini, ini, ini, ini, ini. banyak banget loh aku nungguin di akun-akun dia nak kunak orang sampai 200 sampai 300 aku gini aja takutnya oh boleh ya katanya. Iya kata, -kata. Ya, pagi aja katanya. Dia benar enggak kepake. Oh, thank you, thank you. Oh, join ke grup aja ya. Join ke grup, join ke grup. apa tuh? Si tah? Tuh, yang aneh mitik-mitik yang gue dik yang dikikin. aneh Buat legend ya, join aja join mm -mm -mm. Lama banget, gila Kalau pakai akun gue mau udah digest barat tadi Agak pun mabar bisa, kalau pakai akun pribadi ya Mending nguji nyali, kesel sama publik Yang gak gue kenal, yang gak gue tahu daripada seorang viewers ya kan Ini kesel sama publik Jadi lebih enak gitu loh marah-marahnya ngebacoknya gitu ya kan. Tapi bisa gini kan nggak bisa say. Nanti gue pakai akun gue ya. Boleh ikut gak? Ya? Boleh aja. Cara ikut grup gimana? Coba di pilihan. Emang itu pakai akun siapa Mi? Hah? Apanya? Eh, Ben Group, beb. One, one, aja, Beb! bip. Nah, no? okay, ken siapa? Ken siapa? Ken siapa? Aku gak tau, aku gak tau. Aku gak tau, aku gak tau. Aku gak tau, aku gak Aku gampang tau, aku gue nih, Aku gak tau, aku gak tau. Aku gak tau, aku gak tau. Aku gak tau, aku gak tau. Aku Lihat ada Adal ya? tanganku. Emang ini akun siapa? Akunnya Empret. Metik nggak boleh kang gue boleh nanti ya metiknya nunggu akun gue ya. Kalau mas lama-lama nunggu juga gue mau ganti akun aja udah yang udah berpasang gitu ya kan pakai akun pribadi langsung gas gas gas gas. Kalau oh, gini kan nunggu lagi nunggu Aku lagi, tidak nunggu menyembuhkan rasa Patu sakit, tapi memanfaatkannya. I love you lah aku kenama ada langsung dikik iya bukan pakai akun gue kalau pakai akun kalau pakai akun pribadi langsung mau join nggak bakalan dikik gitu. kalau ini pakai akun orang air tenang <laughs> menghanyutkan ayo pergi ke dunia mimpi kalau pakai akun pribadi aku. gue kan main gitu ya kan nggak pesen pesen kan seger bener liatnya um cuci cuci karesladi eh deket belum terima enggak? itu grem nggak perlu di akses ya atau udah otomatis masuk join ya kayak terus nanti jam dua ketika kamu ]nya? melihat kegelapan kegelapan, kegelapan pertama, akan menghantam segitu maunya sih gitu say uhuh bakar semangat tuh dan aku akan menguasai uhuh. pertarungannya ya, apa katanya kapoi kesakitan ini adalah bukti bahwa aku masih hidup. Lari ada John dia pakai Johnson. Dia kayaknya pakai Johnson tulis. Aku, aku sudah menunggu terlalu lama. Beruf tiap, apapun pipi Mimi, aku siapa? Bisa adalah pintu gerbang. Lihat ya, mainnya dulu, gue bisa solo Ya, udah, aja. Kalau udah bisa, mah, gue bisa mabar lagi. Enak, solo kesel sama yang gak lu kenal, gitu loh. Tapi, lu mabar di sini, misalkan kalah. Yang ada, lu kesel, soalnya gue mabar random sama viewers. yang gak pernah mabar sama gue. Apakah oh. kamu ingin Kalau di besok ngomong, aja deh. Mobilku siap untuk bertarung. lagi selamat ya, selamat banget terus lagi, oh. ada rencana pengumar terbaik, ada rencana satu tahun, mantap wow wow, wow, wow berarti sampai terakhir, beranggi Gak bisa beli kopi, ya? Aku mau beli Aku mau Aku Aku mau beli Aku turu ya kalau Aku kalau sore Aku ada. <coughs> kalau siang Aku mau bangun bangun sore jam beli jam Aku Aku baru bangun itu. Aku mau beli bikin Aku mau beli apa-apa mau sama orang lain. Daripada main sama Aku nanti kalah kopi. Hmm, mau beli deh. Oh suhadi, kamu wis kamu cantik kamu apa? Reknya legend nggak tahu nih. Udah legend 2 diturunin lagi nih sama ini orang bener-bener ya. Aduh, bukannya bulan madu gitu ya kan, honeymoon gitu ya kan, malah mm, malah perangnya di ML gitu ya kan yang punyanya abis ahem-ahem because. Eh, gak tahu aja ya. pas dilihat akunnya. ah, legend 5? Oh my god. Oh my god. Kakak mau Kamu kok ganteng. Main slot Nggak bisa gue. 5 second. <laughs> keren second. Nonton them. Nonton 5 aja kan nonton 5 second. 5 second. 5 second. 5 second. 5 second. cari aja, Kak Mencari kenangan asik. adalah jati diri kita jati diri kita halakah Bobi? oh, zanimon, zanimon mm -hmm. eh, gatunya malah dilihat mm. andai saja kesenangan diri, ini benar-benar tapi ha. gak apa, boys ampunnya kan bisa aku pakai aku akan tinggal di sini Kadang kalau pakai akun orang lain, kadang nggak cocok, sama hero-hero juga aneh gitu ya kan? Tidak ada, yang bisa lari dari takdir mereka. Tidak ada. Jadi ini ikutin gini ah, ya, dong, Malam yang panjang. Malam yang panjang. Aduh, ngomong gua gua! Leman, apa, wadah Google, listen, wadah listen. yang apa, bang? gua Aing-aing! Maneh-maneh! Thank you! You, Baik Beb? di sini, tah? Jujur, Li! Males banget gua kalau ada... Selena, thank you John. Enemy missing gak sih, gabrog. Enemy missing. <tuk> eh kok parah banget, Freddy. Kamu di ada Anda telah di I parah, inget toxic, mprend. Nah, gitu maksudnya gitu, Min, biar Mami bisa bermabar akun bawah. Ih, barang taksik gitu. <laughs> Keren. Aku suka. Ready gila-gila aja gila, gua nih, canger ya. Udah nimun, am-am, bel Ih, anjing kenapa bagi ini, Neng? Oh, <hoy>, gua jadi <16, hati> bikin <hati> repot tuh saya nah, ember saya. Ah, gak bisa gue karena ada salah nggak dia apa yang aku rasakan. Gak, bro, kayaknya misinya bro. Baso aci, tadi MCL kesel, oh, sampai <tuk> Aku gue, Dragon Sorry. Keren banget nih kalau udah ada akun-akun yang dimute kayak gitu Gue suka tuh, jalan banget. Karena gue kalau pake akun pribadi juga kayak gitu kalau belum dimute belum. Belum berhenti itu ngebacit. Ngebicit. Malah menari. Akhirnya apa, teh? Akhirnya udah dicerit-cerit, no? Karena ultinya begitu nggak segara marah kan nggak apa-apa dimutainya sama aku aja gitu pre aku akan selena maning selena Mani. okay. ha. Ha. itu si gabru kenapa melupakan sama saja dengan memaafkan karisai karisai karisai mana kari Duh, Andai saja ini? Ini kesenangan demi mising bertahan tuh. lama. Ini? Bang, tuh kan rang -rang -rang, Rasa, Rasa, apa yang aku kok sama yang spon, kayak gitu anjir Aduh, bisa lagi. lama Mbak Mio, baru 20 menit kaya, kan? Malam yang panjang. Bro, kasih notif lah. Mana sih enemy miss-nya? Tuh. enemy missing. Tuh. Jadi view yang tahu gitu kan. benar benar benar ga bisa ya dari sih bisa-bisanya gue kena dong aduh kaca gak skill 2 aduh gue bukan ini ya bukan gimana kalau lu aja sih ngetangin gue tidak memberus apa yang aku rasakan anjing tinggal ngelap buangin tinggal ngelap <gulis> tinggal gitu do mati dulu say eh terus satu gober gue dulu nih Skill 1, nah, untuk waktu yang tidak pernah berhenti. Oh, the turtle. itu apa? Anjil, ya udah ah, Ketika. sama Ketika saja dengan Gimana ya, jual kekosongan ini akan menghancurkanku. Warnai men. jati diri kita. Ha. Jangan keluar, jangan jangan gua duluan. Nih, banget sih. Lele dikena lele baik. <tuk> hmm, tebin gua lele ya. Kenapa sih? Enggak cepet banget Bang ini untuk menghindari siraman. Master Mega Kill. Masih enggak masuk gua mati kena lele sih. Tidak ada yang bisa lari dari takdir mereka Tidak ada Tidak ada hmm. Alt is not ready. <laughs> Andai saja kesenangan ini bertahan lama Aku akan tinggal di sini tarko kan masih ada tarko kan? attack! Oh, oh, oh, <tuk> apa yang bisa ya, Initiate dua ini, ini sun ini sun lumayan tuh tunggung langsung ke belakang dong oh, Nanti aja. kan Nanti Jun beresin dulu Beresin dulu Jangan, Jun. Eh Ini, itu jadi gas. Oh, dia. Promo sale lainnya. Apa mitnya kebobolan Aduh, dan -dan -dan -dan ah, mati guru untuk mana, -mana anjir. Gena oh, Lele, iya coba juga ke Slea, kalau kalo di Selena Selena nya lempeng <tuk> banget, Selena ya. Tapi apa kabar, nabari <tuk> Kamu gimana kabar Iya, ampin bagus banget tuh orang <tuk> banget gue, ga bisa nge nah <tuk> Anda telah dimute. Aduh, warnanya kuning-kuning gitu ya, saya kuning-kuning manja. Ha. Kehilangan oh. ingatan tidak memenuhi Ha. <tuk> <tuk> Andai saja kesenangan. <tuk> Jual lele buat untuk Ya di Tanjung Batas sih. Anjing, lele doang! ribut banget sehat. <laughs> Habete ngato. <coughs> Our turret has been destroyed. <coughs> Kekosongan ini Trik lagi beb, oke okay, guys. John, ada deh, berencana muter-muter ya. Muter lalu cari oh, semak deh. Aduh, ini gue penyakit anjing kena lele mulu, berdek sendiri gue jadinya. Gak ada badan. Aku akan tinggal di sini. Hah. <tuk> Bisa nembol nah, dulu ya, Besti? yang panjang. Kenapa? nggak? Adalah justin. Bangat lelenya, satu dia mau kalau lagi gedeg kamu. menyerahkan you have slain an enemy. Your team destroyed your legendary. Ya guys, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, the Lord, take Lord. ini akan menghancurkan rasakan apa yang akan tindak di sini Untuk waktu yang tidak Aku pernah berhenti kemit, kemit Bro, lu mate, Bro Andai saja kesenangan oh, ini Lelit nu, lele nu, lele nu, Malam yang Your team, oh, Your team the turret. Legendary. Request backup you ke aja lagi sih gabruk main macet-macetan gitu? Ini saya kenalkan, Nimfred. Acil Tz. Wih, wih, wih, Thank you, Kak Habib! Wih, wih, wih, wih! quick quick quick, Wih, wih, wih! Wih, wih, wih! Wih, wih, wih! Wih, lego Masuknya masuknya. Gagal nikah siap. Namanya Gagal Nikah Astramamak. Mana sih gabruk? Gede kuat ih, gede. Gue terus mau gagal gede. Ya kagak usah main sama publik. Kagak <laughs> usah main sama supporter, nasinya no, lah tai banget. Gatot. El gatot. El gatot. Akan jadi supporter berapa kali saat main sampai capek, lah, Kak? No signal. Cepetan masuk, sudah masuk nih tuh, di sini. Terlalu tuh, disuaranya. gue Kakak masuk ya? Lihat ya, catnya juga. nggak masuk masuk Anjir nggak bisa masuk ya siapa yang kelibuan ya masuk lah kalau dari ini kayak gitu berebut nggak angkat ya di sininya di kameranya sama tidak angkat guys oh my god ya yes, itu juga nggak nggak kelihatan anjir terus Bahas setting ulang semua dulu, ya. Uh -huh.